Ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah rahmat dan karunianya Untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan amal soleh Mempelajari din al-islam Dengan sumbernya Yaitu Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Nabi yang kita pelajari itu merupakan kenikmatan karunia dan rahmat yang sangat besar dan agung, kata Allah. Menurut Allah Lebih baik Daripada dunia Beserta isinya Lebih baik Daripada yang dikumpul Kumpulkan yang ditumpuk Tumpuk oleh manusia Untuk Kepentingan-kepentingan Hajat hidupnya Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Dengan kita melonggarkan diri dan waktu kita Menyempatkan diri dan waktu kita Untuk mengerti memahami Dinul Islam ini Dengan sumbernya Kita belajar Mendengarkan nasihat-nasihat Memahami ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi <Sessit> wa alihi wasallam Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu wa khairum mimma yajmaun <Sessit> <Sessit> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah untuk menyampaikan menerangkan bahwa Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu adalah karunia Allah dan rahmatnya Allah fabidhalika maka dengan sebab itulah dengan sebab Al-Quran dan hadis Nabi dengan sebab Al-Islam ini kita mengenal dengan sumbernya ini fal supaya kita merasa senang dan semangat untuk mempelajarinya mengerti memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW mengerti dan memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW itu merupakan rahmat secara khusus nikmat secara khusus yang hanya diberikan oleh Allah Kepada orang yang dikehendaki saja Tidak semuanya Sehingga orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Dia akan diberi dan mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala Hidupnya berada di atas petunjuknya Allah Ta'ala Tidak ada satupun yang bisa Menyelewengkannya Tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya Jadi kalau orang itu diberi petunjuk oleh Allah Tidak ada yang bisa menggelincirkannya Tidak ada yang bisa menyesatkannya Demikian juga kalau orang itu kesasar orang itu tersesat dari jalan petunjuknya Allah. Tidak ada satupun orang yang bisa memberikan petunjuk kepada jalan kebaikan. Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, ketika kita sudah berada dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatkan keimanan kita, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah taala dengan mempelajari agama kita ini dengan sumber asal pokoknya yaitu Al-Qur'an ayat-ayat Allah dan hadis Nabi atau sunnah sunnah Nabi shallallahu alaihi wasallam kalau kita melihat sebagian dari orang ketika mendapatkan bagian dari nilai dunia jatah bagi-bagi rezeki jatah bagi-bagi sembako jatah bagi-bagi duit yang nilainya barangkali melebihi daripada kita mendapatkan hasil setiap harinya misalnya dapat satu juta, dapat 500, atau dapat sekian rupiah puluhan ratusan ribuan jutaan misalnya maka kebanyakan dari kalangan kita orang-orang yang mendapatkan bagian jatah itu pertama dia akan merasa bahagia dan senang yang kedua akan berusaha untuk mendapatkannya apapun yang Harus dilakukan akan dikerjakan Apapun yang terjadi Akan diterima Sebagian Kita akan melihat Bagaimana Orang-orang yang mendapatkan Bagian jatah 500 ribu, ribu Walaupun Tidak bisa jalan gedegla gedegluk Tetap Nekani, soalnya betul asal diwakilakan kecuali entar surat kuasa nanten. Jadi walaupun harus dengan tertate-tate, walaupun harus dengan dipapah oleh anaknya, oleh orang lain, walaupun itu harus rekoso susah dusel-duselan sampai jungkel-jungkelan nopo surung surungan ngeten. direwangi muring muring mangkel nggak panas nggak kepanasan masih tahu udan tetap dilakoni udanan nggak kenapa kok tetap semangat lho nyambut kawai, guru mesti oleh satu sewa oleh bagian 500 sewa gak apa lah usel gak popolah apa lah apa penting oleh duit semangat kan tetap semangat nih. walaupun harus susah walaupun harus rekosa walaupun harus mengalami sesuatu yang sebenarnya itu juga capek, payah, menyusahkan, menyedihkan, nanti sini direwangi semaput barang. Nanti. Kenapa kok itu dilakukan? Karena merasa yakin mendapatkan hasil, mendapatkan pahala, gitu. Karena ada pahalanya, ada hasilnya, dan pahalanya itu adalah kont kontan, nanti. Karena yakin pasti mendapatkan pahala yang kontan dengan nilai rupiah itu apapun yang terjadi akan dihadapinya. Apapun yang akan terjadi juga akan dipersiapkan untuknya. Kemudian hatinya dipersiapkan penuh dengan semangat kontan hal yang demikian ini bapak ibu kaum muslimin rahimakumullah lebih semestinya diniatkan dalam urusan-urusan kebaikan akhirat semestinya demikian kalau dalam urusan dunia semangatnya seperti itu keteguhan dan kesabarannya sedemikian rupa maka dalam urusan akhirat pun ya, seharusnya kita juga mempunyai semangat yang sama. Kita melakukan kebaikan, kita melakukan amal ibadah, kita melakukan amal-amal soleh. Harus didasari dengan yakin ada hasilnya, ada pahalanya. Kalau tidak yakin ya tidak dapat pahala. Yakin apa buatan jenengan sholat di ganjar jawabannya bo ya ibadah orang yakin sholat mereka yakin diganjar di Allah Taala ya pertama harus dibangun keyakinan yakin karena apa orang yang mengerjakan sholat akan dibalas kebaik kebaikan orang yang bersyata, kok akan dibalas kebaik kebaikan pertama harus yakin Bukan berarti kepeden, mesti Bukan, tapi membangun keyakinan Amal yang kita kerjakan Perbuatan amal-amal ibadah Dan amal soleh itu Harus kita bangun dengan keyakinan Harus kita bangun dengan ke keimanan Kita sholat Kita puasa itu kalau tidak yakin ya tidak diganjar tidak akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lewat. Oleh karena itu jugalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man soma romaldo imanan hufirallahu min orang yang sholat, orang yang sholat raweh, orang yang menegakkan kiamat lain karena yakin, karena iman, dan karena pengharapan keridoan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, ma min diampuni untuknya dosa-dosanya. Jadi harus kita bangun keyakinan, harus kita landasi dengan keimanan dan keikhlasan. Kemudian kita menjaga semangat, nanten. Ini urusan ibadah dan amal soleh, kita harus semangat. Kita harus semangat, semangatnya sama ketika kita ini mendapati hasil, karena memang ada hasilnya, semangat untuk mengerjakannya. Bulan jenengan seni biasanya, ten pasar utawa dagangan, ngedep dagangan, ini laris ngonteniku, buatan ngarah niro, piambeniku, turu utawa ngantuk, leres gue soale tadolan, soale hasilnya, semangat, nonton, video kale ngaji, ngaji niku hasilnya boten kontan, nek tadol dagang liwah hasilnya kontan, tapi boten ngantuk, semangat terus, ini ngaji nonton gitu, teklak nyonggo nyonggosirai nonton niku kalle tangan kalle kadang-kadang nonton, gitu. kiriwangi liar, liar nonton. Gitu pokoknya pun ngiler soalnya apa? ini kok kontan hasilnya buatan kontan amal-amal soleh, amal-amal ibadah itu dijanjikan oleh Allah dilipat gandakan kebaikannya dan nanti akan diberikan oleh Allah di akhirat akan diberikan oleh Allah di surga di surga maka perlu kita bangun semangat kita harus semangat terus Nek sholat semangat ngaji semangat, nonton ibadah semangat, sodako semangat. Tidak hanya di bulan puasa Ramadan saja, di bulan Ramadan tidak, tapi di luarnya nanti juga demikian. Kita terus membangun iman dan semangat beribadah dan beramal, soleh. Niku bau keluar cerewasan hasil sengketok sengketingal niku lima ngatus sewu tawasa juta enten senunggal hatis kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanahnu fissafah rasulullah sallallahu itu keluar kepada kami sedangkan kami para sahabat berada di teras masjid konten atau kami berada di lingkungan masjid Tempat sholat, tempat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala Kemudian Rasulullah SAW mengatakan Ayyukum yuhibu ayyakdu ila buthan Awil atik, atik Siapa di antara kalian yang suka, yang senang Untuk pergi ke daerah buthan Yang jauh dari Madinah tempat itu atau di daerah yang namanya Al-Aqiq sesudah sampai di sana faya khuduna kota ini dia ambil dua ekor unta kaumawaini Zahrawaini Ba'iron Bihoyri ismin. Kemudian di daerah itu dia silahkan mengambil dua ekor unta tanpa beli alias majanan hutawi gratis. Untungnya unta sing lemu gratis. Buat satu tombas Rasulullah mengatakan demikian kepada para sahabat siapa di antara kalian yang mau pergi ke sana gratis dapat onta yang gemuk-gemuk dua maka para sahabat menjawab kuluna ya Rasulullah semua diantara kami ya Rasulullah tidak ada yang tidak senang semua diantara kami mesti senang ngomong gratis pisang Bapak Ibu muslimin rahimak Allah panci nih dum-duman kurban neden jatah di panci tiap tiang sing asal jatah saking masyarakat niku jatah 5 kilo seneng nopo pembuatan 10 sepuluh kilo seneng nopo pembuatan bu takon nopo pembuatan kinten kinten di jatah sepuluh kiloan korbanan, 5 kilo, pembuatan tidak boleh diwakilkan sakit duki kita 10 Nihku 10 kilo, nih lemu lemu, paling lemu lo, kita sampai 500 kilo, setengah ton, kau Dan asal gratis seluruh, buat oleh sapi situ utawa sapi masih ada atau Wong Jakarta, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fali ahad hukum." Kula yaumin ilal masjidi Maka Siapa diantara kalian yang berangkat ke masjid Siapa diantara kalian yang pergi ke masjid Faya ayataini min kitabilahi azawajalah Lalu dia belajar dua ayat Dari kitabnya Allah yaitu Alquran. Al-Quran itu khairul lahu minna kota ini lebih baik baginya daripada dua ekor unta. ini bahasa kulon buat nanti-nanti untuk sapi kan? luwesait ini bang dua ekor sapi misalnya wain salas fasalas misla ikda tihina minal ibil kalau dapat tiga ayat ya tiga lebih baik daripada tiga ekor unta. Kalau dapat empat ayat ngajinya ya lebih baik daripada empat ekor unta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa mengerti memahami dinul Islam dengan sumbernya yaitu Al-Quran Dua ayat yang kita baca, dua ayat yang kita pelajari, kita mengerti, kita paham. Itu lebih baik daripada dua ekor sapi Yang kita dapatkan dengan gerak gratis Lebih baik daripada dua ekor onta Yang kita dapatkan dengan gratis Nah kalau kita mendapati 30 Jus 6666 sekian ayat Kita paham, kita mengerti Nah itu lebih baik daripada 6.666 ekor sapi atau unta lebih baik dari nilai dunia beserta isinya Nah, itu nanti akan diberikan pahalanya oleh Allah di akhirat. Itu di jannah. Dan ini menunjukkan supaya kita ini merasa senang untuk mempelajari dinullah al-islam dengan sumbernya bapak ibu muslimin Rahimakumullah. kalau kita mempelajari islam itu dengan sumbernya yang jelas dari al-quran dan hadis maka kita akan mengenali agama kita ini mengenali islam itu dengan baik dan benar tetapi kalau kita kenalnya agama kita kenal Islam itu melalui ucapan-ucapan omongan-omongan dari pendapat-pendapat yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah maka jadilah orang ini, orang kita ini jadilah Islamnya itu Islam ini dan itu Islamnya itu Islam katanya Islamnya Islam tetapi Islamnya Islam umumnya Islamnya Islam yang tidak sebagaimana yang diturunkan oleh Allah, yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan fikum Aku tinggalkan kepada kalian dua hal perkara. Lantaudilu abadan. Kalian tidak akan tergelincir, tersesat dari jalan. Mesti benar berada di atas petunjuk abadan selama-lamanya. Kita pun, rasulillah, yaitu Al-Quran dan sunnah Al-Quran dan hadis. Dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Al-Quran ini, Bapak Ibu Muslimin, rahimakumullah." inna halal quran maktubatullah sesungguhnya al quran ini adalah jamuan, suguan hidangan dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi pemberian, sesuatu yang diberikan yang, di, apa, yang dihidangkan yang disajikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk Ruh-ruh ruh kita Untuk batin-batin kita Untuk akal-akal kita Untuk pikiran kita Untuk hawa nafsu Kita ini Ini adalah jamuan hidangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Keajaiban-keajaibannya itu Tidak akan habis Kita akan mendapatkan banyak Kebaikan-kebaikan dan barokah maka Rasulullah merintah kepada kita jenengan itu diperintah kali Rasulullah diperintah kali Gusti Allah subhanahu wa ta'ala fata'allamu min makdubatihi maka pelajarilah dari jamuannya Allah itu Mastatok tum, menurut kemampuan kalian pelajarilah Al-Quran maksudnya karena itu adalah pemberian dari Allah itu adalah jamuan suguan dari Allah, mastatok tum menurut kemampuan kita, saqwat kulo panjenengan, sagete di tingkatanken mochol maoz monggo diwaos Alquran itu. Walaupun bacaannya berbeda-beda diantara kita, ada yang bacaannya itu mahir, lancar, fasih, ada yang bacaannya itu ya tak tak tahu, ter bata-bata atau grudal gradul ikra'ul quran, baca quran menurut semampu kita semuanya tetap bernilai di hadapan Allah, baik mahir, fasih, lancar atau grodal gradul nilainya sama, asal ikhlas niatannya benar karena Allah perkara belum lancar itu perkara bacaannya masih grudal gradul, karena memang sesuai kalih kemam Kemampuan Allah, alam Allah Maha Tahu, Allah lebih tahu. Pelajari Al-Quran itu yang diperintah oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mempelajarinya itu dengan melihat kitab, melihat Al-Quran, modalnya pakai kitab. Ada yang mempelajarinya itu lewat Niki Katolik, niki ini ngali diisi kitab, di sisi game. Okay kondisi napa niku perkawis-perkawis sing mendatangkan kema, siatan dibuat aplikasi Quran, kitab-kitab atau hadis-hadis ngeten. Ada yang mempelajari Al-Qur'an itu dengan hanya mendengarkannya. Sagete mung mirengaken. Kangkang mouse boten saget misale. Dikakang botok kitab randuwe kitab, ngeten. Sakitin apa? seduki memirangkan mawon ganjarane sami Ngetan. kun aliman au muta'aliman jadilah kalian itu orang yang berilmu jadi sebagai orang yang alim atau kalau tidak bisa menjadi orang yang mengajarkan ilmu au muta aliman orang yang bela belajar au mustamian atau jadi pendeng pendengar sama wala takun ila ma siwahu jangan menjadi selain itu wonten selain itu niku jadi orang alim tidak ngaji nggih nonton mendengarkan pengajian juga tidak nah itu dilarang oleh nabi sallallahu alaihi jangan jadi yang demikian fata'alamu maka pelajarilah Al-Qur'an wa huwa min ma'dzubatihi karena Alquran quran itu termasuk suguhan dari Allah fakbalu di dalam hati yang lain apa yang diberikan oleh Allah kepada kita dari Al-Qur'an ini supaya kita ambil dan kita terima kita ambil, kita terima, kita jadikan sebagai pedoman dalam menjalani hidup inna hadha hilmatin sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah habelullah talinya Allah Tali untuk menyelamatkan Yang kuat, yang kokoh Yang tidak akan putus Itu dengan Al-Quran Jadi kalau kita ingin mendapatkan Pertolongan dari Allah ya Kita harus Mengerti Al-Quran Kita harus sering mendengarkan Nasihat-nasihat Al-Quran Kita harus mengikuti tuntunan-tuntunan Yang diajarkan oleh Al-Quran -Qur, Al Karena Al-Quran itu adalah Habbalullah wahuwa nurul mubin al itu cahaya yang terang jadi untuk menerangi jadi untuk menerangi kegelapan sehingga menjadi terang benderang dan tahu jalan mengetahui petunjuk-petunjuk yang harus diikuti Al-Quran itu yang harus dijadikan sebagai pedoman demikian juga sudah diterangkan kepada kita bahwa Al-Quran itu adalah sifat unnafiq sifat obat yang berman, bermanfaat. Itu Al-Qur'an. liman menjadi penjagaan bagi orang yang berpegang teguh dengannya kata Nabi. Jadi kalau kita ini berpegang teguh dengan Al-Qur'an, maka kita dijanjikan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dijaga dari sesuatu yang tidak kita inginkan dari sesuatu yang berbahaya dan lain-lain sebagainya menjadi penjagaan terjaga dengan sebab kita ini berpegang teguh dengan Al-Quran Al keselamatan bagi orang yang mengikutinya maka Rasulullah SAW mengingatkan di dalam hadis ini orang yang mengikuti Al-Quran itu akan Diselamatkan oleh Al-Quran Dulu pernah saya sampaikan Bapak Ibu Muslimin Rahimahullah Salah satu hadis Ikhra'ul Quran Fa'innahu fa syafi'an Fa'innahu yakti yaumal qiyamah syafi'an Li'ashabi Bacalah Al-Quran kata Nabi Pelajarilah Al-Quran kata Nabi Ilmuilah Al-Quran Fa'inahu ya'ti yaum kiamah Karena sesungguhnya dia Al-Quran akan datang pada hari kiamat Safian untuk memberikan safaat atau perto, pertolongan Li ashabihi Kepada ahlinya Yaitu ahli Quran Sinten ahli Quran itu Orang yang beriman dan beramal soleh Orang yang senang mendengarkan nasihat-nasihat Al-Qur'an Al-Qur'an. Orang yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Qur'an, itulah ahli Al-Qur'an. Ahli yang nanti di akhirat akan mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dan Al-Qur'an sendiri yang akan datang untuk memberikan syafa syafaat. Kita baca Qur'an saja Bapak Ibu muslimin rahimakumullah. Satu ayat satu ayat misalnya alif lam mim itu kan satu ayat alif lam mim satu ayat fa'inna kata nabi sesungguhnya allah akan berikan pahala kepada kalian wadluhu bacalah alquran kata nabi fa'inna allah ya'curukum karena sesungguhnya allah akan memberikan pahala kepada kalian karena membaca bacaan-bacaan Al-Quran Asalkan ikhlas Asalkan ikhlas ketika membaca Likuli harfin asrun hasanatin Asroh hasanatin Setiap huruf itu diganjar oleh Allah Sepuluh kebaikan Inilah aku lu'aliflamim harfun kata Nabi saya tidak mengatakan alif lamim satu huruf walakin alifun waharfun walamun harfun wamimun harfun alifun harfun lamun harfun wamimun harfun tetapi alif itu satu huruf mim itu satu huruf lam itu satu satu huruf jadi 30 kebaikan itu nilai keutamaan kalau kita membaca al Qur'an. Al-Quran, mempelajari atau me, Ya, tilawah, membaca Al-Quran Bapak ibu, kaum muslimin, rahimakumullah Maka kita harus merasa senang untuk Membaca dan mempelajari Mendengarkan nasihat-nasihat Yang sumbernya jelas dari Al-Quran, -Qur, Al kalau kita Nanti mempelajari Al-Quran Kalau kita sudah memahami Al-Quran Maka Al-Quran ini Juga menjadi pemersatu Kita di antara kaum muslimin karena kita diperintah untuk bersatu dengan Al-Quran Tidak bersatu dengan golong Golongan Sehingga sebagian dari kalangan Kaum muslimin Kita melihat ada kelompok ini, kelompok itu Golongan ini, golongan itu Yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran Kalau kita pelajari Al-Quran Kalau kita mengerti Al-Quran Kita diperintah untuk bersatu seluruh kaum muslimin di atas landasan Alquran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam dan itulah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ahlu sunnah wal nabo ahlu wal jamaah ahlu sunnah nah itu nggak ahlinya sunnah wal jamaah bersatu kaum muslimin bersatunya itu di atas Al-Quran dan Sunnah dan tidak butuh nama, bukan butuh Jeneng, kalian Jeneng nih gua nggak rayi panatik tengganya Jenengi, misalnya jenengi... gento, ini kira tak perumpamaan dong golonganmu apa golongannya? lumpia ngonten nih akhirnya yang seneng kalau lumpia okay bangga dengan lompihnya Kalau yang lainnya seneng dengan nama napa kita OTOT Akhirnya bangga dengan OTOT. Kita diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya bersatu di atas Al-Qur'an dan Hadis. Tidak butuh nama. boten butuh jeneng. botol usah gawe-gawe karena Allah itu juga tidak memerintahkan dan bukan nanti dalil satupun di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berada dalam golongan harus masuk golongan misalnya. Nopong, nopong gitu kita Golong, golong golong saya nanti jeneng -jeneng, nanti. tidak ada zamannya Nabi. Yang ada pada masa Nabi itu kata Nabi, Ma ana alaihi washabi, ikuti saya dan ikuti para sahabat dan para sahabat saya itu. Itu yang diperintahkan oleh Nabi wasallam. Hum najatun, mereka akan mendapatkan keselamatan. Merekalah toifah mansurah, toifah Najiah Golongan kelompok yang selamat itu siapa? Hum Ma'ana alaihi wa sahawi. Mereka itu yang berada mengikuti Rasulullah SAW Dan juga mengikuti para sahabat, sahabat Nabi Itu yang selamat Nah mengikuti Rasulullah dan para sahabat itu Tidak ada satupun dalil Yang menunjukkan harus berada Dan menjadi anggota Untuk nama-nama golongan tertentu Cukup dengan Islam saja Sudah diakui oleh Allah subhanahu wa ta'ala pun ini nah, aku milih ini Pak Karim pokoknya aku kudung ini nah, kita yang diajari kalau kita Islam muslimun supaya kita merasa senang dan bangga menjadi orang Islam Bapak Ibu kaum Muslimin rahimahullah Semuanya itu kalau kita kembali kepada sumber asal ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita perlu mempersiapkan diri kita mengenal Islam dengan sumbernya di waktu-waktu berikutnya, di waktu mendatang, agar kita ini benar-benar paham dan mengerti persoalan agama kita. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Allahumma Rabbana inaka ina antas sami'ul alim. Wa tawaffalaina innaka anta tawwabur rahim wa ala muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu warahmatullahi wabarakatuh